semua, di video kali ini kita akan membahas tentang DNAKUSKIN. Buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut, ikutin videonya ya! DNA skin dapat Anda gunakan untuk mencari tahu seputar informasi tentang kesehatan kulit Anda, seperti resiko terhadap beberapa penyakit kulit, resiko terhadap kulit kering dan keriput dini, resiko jerawatan, serta resiko untuk mengalami beberapa kekurangan vitamin seperti vitamin A, B, C, D, E, dan K. Dengan DNA Puskin, Anda bisa segera memperhatikan dosis harian vitamin Anda dengan mengetahui jenis vitamin mana yang lebih beresiko untuk mengalami kekurangan. Selain itu, Anda juga dapat menemukan perawatan kulit yang lebih tepat sesuai dari profil DNA Anda. Gue tuh anaknya suka banget skincarean, tapi yang gue bingung kenapa gue nggak glow up-glow up kayak temen yang lain. Jadi dari dulu itu gue mempunyai masalah kulit kering. Kalau misalnya orang-orang masalah kulitnya itu sering jerawatan, gue itu jujur dari dulu gak begitu banyak jerawat sih. Jadi kadang-kadang bisa sampai beruntusan, terus juga bisa sampai lecet kalau misalnya sakit kering ya. Kalian sama nggak sih kayak gue? Di satu video ini malah bingung minum vitamin apa. Karena sebenarnya kita pun nggak tahu tubuh kita tuh berpotensi kekurangan vitamin apa. Nah. Setelah gue cek di DNA aku skin, hanya gue tahu bahwa tubuh gue berpotensi kekurangan vitamin D dan E. Aku tuh suka banget sama kulit aku yang sekarang. Rasanya lebih halus dan gak ada jerawat. Nah aku juga coba produk DNA aku yang skin. Ternyata disitu aku tahu kalau aku tuh beresiko terkena eksim. Ngeri banget ih terus gue tes aja deh DNA aku skin ternyata emang gue butuh antioksidan yang lebih tinggi dan berisiko tinggi kekurangan vitamin C dan E dan juga kalau gue lihat dari keluarga gue bokapnya pembua dan kakak gue juga semua kulitnya kering kita gak pernah banyak yang jerawatan gue penasaran dong dan gue coba aja untuk tes DNA aku untuk bagian skin ternyata tuh bener aja kalau misalnya resiko gue tinggi untuk uh, kulit kering jadi gue disaranin sama dokternya untuk lebih sering dan juga rutin pakai moisturizer ataupun lotion Uh, nah itu bagus banget untuk uh, menjaga kesehatan kulit gue juga dan ternyata aku bisa cegah dari dini karena aku ambil perawatan aku sejak saat itu gue mulai rutin konsumsi vitamin yang memang dibutuhkan oleh tubuh gue.